<tuk> <tuk> <tuk> oh, akalah penting kedak, kedak orang apa Terus, terus. kilo, Mas. dia Thank <sharp inhale> you. Saya lagi sama di kali, Kak. Bapak, iya, <laughs> <suktir names presentations> <laughs> Sampai ayo <laughs> malah pelut gede, gak mau oke. Okay, dagingnya malah anggitku kuka anak lele lele gabus. Sampai jumpa di Wah, ya menjen. Oh, akalah metin Terus, terus. Ndase lo Kena, Kena dasar, tapi mepet Pak oh, tapi Awake dicokot dhewe. Awake Jalak Uh, masih Lagi. Lepas, Oh, Mangap dulu, oh. elang. Mangap dulu, mantan. Oh. dicopot, ada Pak D. Tetek, lebih retak. Pak de, oh, cokot, ah, eh. oh ya tolong meter. tolong meter. Loh, kuat lah. aku jangan itu menang dolek sama. Yo, jadi ini oke ulang kok? Kolewar. nggeca anaane ya De, video Wah, lek lek mati ya masaknya, oleh waras to le Allahu Dek nak gabut. Awas si anak balanilo lek ngegi eh, ah, ah. Wah, ini, ini. <laughs> apa, kera, ini. Oh, apa ini, ini. Jangan langsung Jangan mati ya. mater, ini. Hmm. paling beruntung ta mau saman kerok mau gigi, paling, lo, angkat keluar, <laughs> ya, iya iya iya iya kuat dong iya padi, itu iya iya kira diupas kan kuat ini cara upasi, bills, Tengakan, lain, tapi cara upasnya orang-orang orang kaya goblok. tak kira mau oke. Dan payu, jadi serapayu. Serapayu, Ini saya satu selawe, pernah ada lagu itu, tak mengerti. Kalau seru, cantik. Iya, iya, iya, iya, kuat iya, kuat iya. Coklat itu juga lagi Coklat itu juga lagi Coklat itu lagi Orang nak bewek ni kata belan Orang nak bewek ni